Halo teman-teman semua, di video ini, Mimin akan mencoba membawakan alur cerita wudong Dong Kun versi novelnya. Buat semua yang penasaran kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka cerita Wudong Dong di sini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Mimin. Oke, kita mulai ya. Bab 873, Metode Asura. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Sinar matahari menerangi seluruh pulau pengumpulan bela diri, menyebabkan pulau yang sudah sangat hidup dan berisik menjadi lebih hangat dan penuh demam. Masa hitam orang berkumpul di sekitar alun-alun di puncak gunung. Gelombang suara terdengar satu demi satu, menyebabkan bahkan awan di langit tersebar. Setelah kemenangan 3-0 muda oleh klan Wei atas klan Song, putaran berikutnya dari pertemuan bela diri sekarang diputuskan. Selanjutnya, akan menjadi pertempuran antara klan Wei dan klan Gu. Hanya pemenang pertempuran ini yang harus memenuhi syarat untuk menantang juara bertahan, klan Sentu. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyapu kursi Gu klan dan Wei klan, ketika bisikan pecah. Jelas, mereka mengukur kemampuan tempur kedua belah pihak, dalam klan Wei. Wei Zhen dan Bahwa Chen Luo keduanya memiliki kualifikasi menembus ke tahap mendalam kehidupan. Bahkan Wei Li terlemah telah mencapai puncak tahap awal mendalam kehidupan. Gu Mengqi dengan lembut menggigit bibirnya dan mendesah pelan. Saat dia melihat ke arah arah Klan Wei, kali ini situasinya tidak terlalu menggembirakan bagi kita. Satu-satunya peluang kemenangan adalah jika kakak perempuan Mengqi berhasil menyamai Wei Li yang paling lemah dan mengalahkannya. Ditambah dengan Lindung memenangkan pertandingannya. Itulah satu-satunya yang bisa kita raih kemenangan dua lawan satu atas klan Wei. Kata Gu Yan dengan agak tak berdaya. Lin Dong mengerutkan alisnya. Dia tidak suka perasaan menempatkan harapannya pada surat suara yang mustahil itu. Generasi tua klan Gu jelas tahu tentang pentingnya pertempuran ini. Namun, setelah putaran diskusi, mereka menemukan bahwa situasi masih menjadi pertanda buruk bagi mereka. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengerutkan kening dan menggelengkan kepala. Setelah itu, Gusou berjalan dan menatap Lindong dan dua lainnya. Saat dia berkata dengan tak berdaya, Mengki, jadilah yang pertama yang mengambil surat suara. Gu Mengki dengan angguk-mengangguk, dengan menjabat tangannya yang seperti jadel. Tanda cahaya itu terbagi menjadi tiga. Di bawah pengawasan wasit klan Sentu di dekatnya, dia menawarkan mereka untuk Lindong dan Guyan. Gu Mengki adalah yang pertama mengulurkan tangannya dan mengambil teks Setelah melihat sekali, dia berkata dengan senyum pahit, lawanku adalah Chen Luo. Mengingat kekuatannya, pertemuan dengan Chen Luo pasti akan berakhir dengan kekalahan. Lin Dong mengulurkan tangan dan melihat hasilnya. Seketika, ekspresinya berubah sedikit aneh. Ketika dia berkata, sepertinya kamu tidak punya harapan lagi. Wei Li telah dipilih olehku. Ketika dia mengatakan kata-kata ini, lindung juga merasa agak tidak berdaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa yang paling lemah di antara tiga peserta dari klan Wei benar-benar akan dipilih olehnya. Lalu, lawanku adalah Wei Zhen, kata Gu Yan sambil menggigit bibirnya. Dia melihat label cahaya yang tersisa, dengan lembut menghela nafas sebelum berkata, sepertinya pertandingan paling penting dari putaran ini diserahkan padaku. Dari situasi saat ini, Guyan jelas akan kalah dari Chen Luo. Adapun Lindong, karena dia berpasangan dengan Wei Li yang paling lemah, dia jelas akan menang. Dengan cara ini, pertarungan paling penting telah berubah menjadi pertarungan antara Gu Mengqi dan Wei Zhen. Posisi mereka berubah sepenuhnya dari babak sebelumnya. Ketika dia melihat ini, dahi Gu so mengerut dengan kencang. Namun, hasilnya sudah keluar. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mengatakan, Mengki, kamu duluan. Jika hasilnya tidak bagus, kami tidak perlu melanjutkan sisa pertarungan dari pengaturan ini. Yang paling penting adalah hasil dari pertempuran Gu Mengki. Jika dia kalah, poinnya akan berhenti di dua hingga nol. Pada saat itu, bahkan jika Lindong kuat, dia masih tidak dapat mengubah hasilnya. Setelah mendengar ini, Gu Mengki mengangguk lemah, dengan lembut menggigit bibirnya. Dia menjawab, aku akan mencoba yang terbaik. Ketika suaranya memudar, dia tidak ragu lagi. Sosoknya yang cantik bergerak, saat dia menembak ke arah alun-alun. Saat dia menyaksikan sosok cantik yang telah menembak, Gu soul menghela nafas, sebelum melihat Lindong. Dengan senyum pahit, dia berkata, bukan salahmu jika kita kalah. Hanya bisa dikatakan bahwa klan Gu kita lebih lemah dari mereka. Petik dua. Lindong merasa tak berdaya. Segera setelah itu, dia menoleh dan melihat ke arah klan Wei. Pada saat ini, Wei Zhen juga telah melihat ke atas, mengungkapkan senyum yang menunjukkan kegembiraannya pada kemalangan Lindong. Dengan menggeser tubuhnya, Wei Zhen menembak lurus ke arah alun-alun tempat Gu Mengki turun. Haha, Nona Mengki. Sepertinya penolong luar dari klan Gumu tidak bisa menyelamatkanmu dari krisis ini. Ketika Wei Zhen mendarat, dia mengungkapkan senyum ke arahnya dan berkomentar. Wei jangan merayakan terlalu dini. Kemarahan telah meletus di wajah Gumengki yang lembut karena ejekan tak berperasaan Wei Zhen, menyebabkan suaranya yang lembut berubah menjadi dingin. Ini adalah kesimpulan yang sudah pasti, kecuali jika kamu percaya bahwa kamu dapat mengalahkan aku. Wei Zhen menggoda, kita akan tahu begitu kita bertarung. Gu Mengki berkata dengan dingin. Dengan mengepalkan tangan seperti bentengnya, sebuah pedang panjang berbentuk bulan sabit biru muncul dalam sekejap. Cahaya dingin mengalir di permukaan pedang. Itu jelas harta roh yang agak kuat. Setelah melihat ini, Wei Zhen samar-samar tersenyum saat dia perlahan menarik pisau raksasa di punggungnya. Dengan pusaran telapak tangannya, pedang raksasa itu terbang. Sebelum menikam tanah di depannya Bang, saat bila raksasa itu dimasukkan ke tanah Bahkan bumi pun bergetar Sementara itu Kilatan pedang yang cepat dan tajam Yang menyebabkan ekspresi orang berubah Secara bertahap memancar keluar dari dalam tubuh Wei Zhen Kamu akan tahu hasilnya dalam 10 putaran Wei Zhen meraih gagang pisau Mengangkat kepalanya Dia menyeringai pada Gu Mengqi. Pada saat ini Tatapannya langsung berubah tajam dan ganas seperti pisau. Dengan menggeser tubuhnya, dia menembak dengan eksplosif seperti guntur. Bang-bang saat Wei Zhen melesat ke depan, cahaya pedang yang sangat cepat dan dahsyat melayang ke awan. Saat kilatan bila menembus tanah yang keras di bujur sangkar, itu mengirisnya seperti tahu. Batu dan batu terbang ke segala arah, menyebabkan ekspresi beberapa orang berubah di luar alun-alun. Lindung melihat kilatan pedang yang melingkupi seluruh alun-alun, dan samar-samar mengerutkan bibirnya. Di sampingnya, wajah Gu Yan dan yang lainnya menjadi agak jelek. Situasi di alun-alun praktis sepenuhnya di bawah kendali Wei Zhen. Pedang Ki yang cepat, ganas, dan sombong menyelimuti setiap sudut alun-alun. Adapun Gu Meng Dalam menanggapi serangan tingkat seperti itu, dia hanya bisa mundur sedikit demi sedikit. Dari penampilan ini, semua orang tahu bahwa peluang kemenangan Gu Menki melawan Wei Zhen praktis nol. Sebelum 10 putaran, dia akan kalah, Lindung menatap alun-alun, sebelum berkata dengan suara lembut. Setelah mendengar ini, mata Gu Yan dan yang lainnya redup, sementara Gu Shou juga menghela nafas tanpa daya. Sudah tidak ada cara untuk mengubah hasil ini, suasana di kursi Gu Klan telah menjadi berat dan menekan. Semua murid buklan mengepalkan tangan mereka dengan erat. Apakah klan Gu mereka akan berhenti di tempat ini? Cici, pedang sombong Ki menembak dengan eksplosif. Serangan Wei mirip dengan kilat. Dan sosok cantik di dalamnya mirip dengan perahu kecil di tengah badai. Terhuyung-huyung di tepi terbalik. Dia telah kehilangan. Mata Lindung tiba-tiba fokus saat dia bergumam. hehe. sama seperti kata-kata Lindung terdengar. Senyum muncul di wajah Wei Detik berikutnya, matanya langsung berubah sedingin es, saat dia memegang pedangnya dengan kedua tangan, dan dengan marah menebas. Mountain Render, Blade mengamuki melolong, saat kilau pisau yang tak terhitung berubah menjadi puncak gunung raksasa di udara, sebelum turun ke Gumengki. Swiss Swiss Swiss, Gumengki menatap gunung pedang yang tiba-tiba turun ke arahnya, saat matanya berubah sangat suram. Praktis semua kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melonjak dan pelangi pedang sepanjang seribu kaki meletus secara eksplosif, menebas gunung pedang dengan keras. Bang, pada saat tumbukan, suara yang menghancurkan bumi terdengar. Detik berikutnya, mengamuk pisau ki dan kilau pedang menyapu dengan cara gila, dan dengan kejam menabrak tubuh Gumengki. Ur, mulut darah menyembur keluar dari mulut Gumengki, saat tubuh indahnya terbang ke belakang. Setelah mendarat dengan sedih di luar alun-alun, Auranya langsung turun. Terbukti, dia menderita luka yang agak serius. Aku sudah mengatakan sebelumnya, kamu akan kalah dalam 10 putaran. Wei Zhen berdiri di udara. Saat dia menyimpan pedangnya, senyum yang sangat kurang ajar muncul dari sudut mulutnya. Klan Wei memenangkan pertandingan pertama. Setelah melihat ini, wasit klan Sentu segera mengumumkan hasil pertarungan. Saat suaranya terdengar, Sorak-sorai langsung terdengar dari arah klan Wei, saat tatapan senang melihat ke arah klan Gu. Ini membuat wajah beberapa murid Gu klan menjadi agak jelek. Wajah Gu mengki agak pucat saat dia kembali ke kursi Gu klan. Melihat Lindong dan yang lainnya, dia berkata dengan senyum pahit, maaf. Lindong menghela nafas dengan lembut, sebelum memiringkan kepalanya. Hanya untuk melihat Wei Zhen yang berdiri di udara di atas alun-alun menatapnya. Ketika Wei Zhen melihat Lindong, melihat ke atas tatapan dominan melintas di wajahnya. "Lindong, sepertinya kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk menyelamatkan mereka dari situasi putus asa ini," Wei Zhen berdiri di udara ketika melihat Lindong dan tersenyum. "Apakah kamu tidak merasa sedih dengan kompetisi semacam ini? Di mana kamu bahkan tidak perlu mengambil tindakan." "Lindong samar-samar mengerutkan alisnya." Saat dia melihat Wei Zhen yang sedikit kehilangan kendali karena sukacita, bagaimanapun, Lindong tetap diam. Ah, lupakan saja. Gusou menepuk pundak Lindong dan menghela nafas. Adapun kuota, aku khawatir Gu Klan kami tidak dapat memberikannya kepada kamu. Jika kamu memiliki hadiah lain yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk memberi tahu kami. Lindong meremas pelipisnya ketika dia menjawab. Bukankah sudah lama aku katakan bahwa aku hanya tertarik pada kuota untuk menara caotik? Namun, klan Gu kita telah kehilangan. Jawab Gu tanpa daya. Kalah, itu mungkin bukan. Setelah mendengar ini, Lin hanya tertawa. Memiringkan kepalanya. Dia menatap Gu dan yang lainnya. Ketika dia berbicara dengan suara lembut. Apakah tidak ada metode Asura? Metode Asura, setelah mendengar kata-katanya. Gu Mengkidan yang lainnya langsung mengangkat kepala mereka Dan melihat Lindung dengan mata agak bingung Bahkan Gusou dan wajah tuannya dengan samar menjadi sedikit emosional Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya Bab 874, Tantangan Metode Asura, kursi Guklan tampaknya menjadi jauh lebih hening karena kemunculan tiba-tiba dari dua kata ini Pandangan kagum memandang ke arah pemuda itu yang menggumamkan kalimat ini dengan sedikit senyum di wajahnya. Kamu, kamu ingin menantang menggunakan metode asura. Bagaimanapun, Gusou adalah seorang veteran kawakan. Karenanya, ia adalah orang pertama yang pulih. Namun, wajah tuanya masih tampak agak terkejut. Jelas bahwa kata-kata Lindong sangat memengaruhinya. Lindong perlahan mengangguk sebelum dimulainya pertemuan bela diri. Dia telah mendengar tentang aturan pertemuan bela diri dari gumengki. Secara umum, pemenang ditentukan oleh tiga terbaik. Namun, selain bentuk persaingan normal ini, ada aturan yang berdiri sendiri. Utusan ini disebut metode asura, namanya terdengar agak menakutkan namun tidak sulit untuk dipahami. Secara sederhana, ini mengacu pada pengiriman satu pesaing untuk menantang ketiga lawan sekaligus. Jika individu menang itu akan membalikkan situasi yang semula tidak menguntungkan. Meskipun putusannya sederhana, akan sangat sulit untuk melakukan metode ini untuk membuahkan hasil. Praktis setiap orang yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam 5 pertemuan klan besar, adalah tokoh-tokoh top dalam generasi muda dari wilayah Laut Angin Surga. Meskipun mungkin ada beberapa perbedaan di antara mereka, mereka akan agak kecil. Karena itu, akan menjadi tugas berat untuk menang atas tiga lawan. Jika Lindong ingin memulai metode Asura, dia harus melawan Wei Zhen, Chen Luo, dan Wei Li sendirian. Dari ketiganya, Wei Zhen dan Chen Luo memiliki kekuatan untuk menerobos untuk memajukan tahap mendalam kehidupan. Adapun Wei Li yang paling lemah, dia berada di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Jika mereka bertiga bergandengan tangan, mereka akan sebanding dengan ahli tahap mendalam kehidupan sebelumnya. Bahkan dalam generasi yang lebih muda dari wilayah angin laut surga, mungkin ada kurang dari lima orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Karena fakta ini, Gu dan yang lainnya sangat terkejut ketika mereka mendengar bahwa Lindung ingin menantang metode Asura. Dalam banyak pertemuan bela diri, ada orang-orang yang menentang metode Asura, namun, mereka yang benar-benar berhasil, sama. Jarangnya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk unicorn. Yang terbaru adalah Sentu Jue dari klan Sentu. Melalui acara ini ia mendapatkan gelar Iron Asura. Siapa Sentu Jue? Dia adalah jenius paling luar biasa yang muncul dari klan Sentu dalam 100 tahun. Bakatnya sebanding dengan dua teratas dalam generasi muda di wilayah Laut Angin Surga. Dalam beberapa tahun terakhir, Namanya telah menjadi batu yang berat, yang membebani hati semua jenius dari empat klan besar lainnya di bawah lingkaran cahaya Asura besi ini. Mereka tidak diragukan lagi berperan sebagai pemeran pendukung untuk kecemerlangannya. Namun, pada saat ini, Lindong ingin melakukan apa yang telah dilakukan Asura sebelumnya. Apakah dia benar-benar percaya bahwa dengan kekuatannya, dia benar-benar bisa bersaing dengan orang itu? Tatapan Gusou dan anggota Guklan lainnya terus berkedip. Mereka sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk dikatakan setelah kinerja Lindong selama pertarungannya dengan Suyan. Dan telah membuang semua keraguan mereka terhadap Lindong. Namun, apa yang akan dihadapi Lindong sekarang adalah sesuatu yang belum pernah ditentang Guklan mereka sebelumnya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku ingin kuota untuk Chaotic Tower. Lindong memandang kerumunan yang benar-benar diam. Sambil tersenyum, dia berkata, karena kita sudah menghadapi kerugian yang pasti, apa yang tidak membiarkan aku mencobanya. Menatap Lindong, Gusou jelas ragu untuk sementara waktu, sebelum menjawab, ini sangat berbahaya. Kecerobohan sedikit pun di pihak kamu mungkin bisa mengakibatkan kematian kamu. Petik 2. Aku telah mengalami situasi yang mengancam jiwa jauh lebih buruk yang sebelum aku sekarang belum mencapai tingkat di mana aku dipaksa untuk mundur. Petik 2, Lindung menatap lurus ke arah Gu Shou. Senyum di wajah muda itu tiba-tiba menjadi tajam dan menekan, seperti pedang yang terhunus, dan mengeluarkan aura dingin. Di dalam daerah iblis unik, meskipun tiga master sekte besar gerbang Yuan telah keluar, mereka masih tidak dapat membunuhnya. Mereka adalah tiga ahli super tahap samsara. Mereka dapat menyebabkan langit runtuh, dan bumi berguncang dimanapun mereka berada. Namun, bahkan mereka belum berhasil membunuh Lindong. Apa yang dibandingkan dengan Wei Zhen dan dua lainnya, keganasan Lindong yang tiba-tiba membatasi aura semua anggota Guklan untuk sesaat. Dengan matanya yang indah, Gu Mengqi menatap pemuda itu, yang berdiri setinggi dan lurus seperti pohon pinus. Matanya mengandung keyakinan pada dirinya sendiri yang tampaknya tidak bisa dihancurkan Ini menyebabkan bibir merahnya sedikit terbuka Ketika sebuah kemegahan luar biasa melintas melewati bunga-bunga persik seperti murid Pria yang tak kenal takut akan selalu memiliki pesona batin Meskipun penampilan lindung mungkin tidak sebagus Gu Yuntian Gu Yuntian saat ini tampak sangat redup di sampingnya Tetua Gusou Ini sudah sekakmat untuk kita jika kami tidak mengambil langkah tidak konvensional ini, klan kami pasti akan dihilangkan. Karena ini masalahnya. Mengapa tidak membiarkan Lindung mencoba? Lagi pula, situasi saat ini sudah merupakan hasil terburuk. Bukan. Gu Mengki berkata dengan suara lembut. Gu so memandang Lindung dengan tatapan yang agak rumit. Pemuda ini memiliki kekuatan, keberanian, dan keberanian. Jika dia adalah murid Gu Klan, dia kemungkinan tidak akan kalah dengan orang itu dari klan Sentu. Karena kamu sudah memutuskan ini. Tidak baik bagiku untuk menolak. Namun, jika kamu benar-benar tidak dapat bersaing dengan mereka, menyerahlah lebih awal dan menyerah. Ini akan mencegah skema jahat apapun. Anak-anak kecil dari klan Wei itu tidak memahami serangan mereka. Busou menjawab sambil menghela nafas. Terima kasih banyak, Lindong tersenyum. Menangkupkan tangannya ke arah Gusou, sebelum berbalik, dan menembak ke arah alun-alun di bawah ini. Keterus terangan dan kelakuannya yang tanpa hambatan membuat orang menghela nafas kagum. Pemuda ini, memang agak luar biasa. Gusou menatap punggung Lindong dan berkata dengan sedikit menyesal. Aku tidak bisa dibandingkan dengan dia, kata Gu Yuntian, sambil perlahan menganggukkan kepalanya. Bahkan seseorang yang sombong seperti dirinya sendiri. Tidak punya pilihan selain mengakui bahwa bila dibandingkan dengan Lindong, ia lebih rendah dalam setiap aspek. Betapa hebatnya jika pemuda seperti itu adalah anggota klan Gu kita. Gu so mengerutkan bibirnya sebelum melihat Gu Mengki, yang matanya yang indah terfokus pada punggung Lindong. Sambil tersenyum aneh, dia berkata, ada apa? Apakah klan besar kita? Dengan harapannya yang tinggi, akhirnya menyukai seseorang. Petik 2. Mendengar ini, wajah Gumengki yang cantik dan cantik berubah menjadi merah tua. Namun, anehnya dia tidak menunjukkan rasa malu. Sebagai gantinya, dia mengerutkan bibirnya dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Tindakan ini menyebabkan anggota Guklan di sekitarnya yang mengerti dia merasa sedikit tercengang. Gedebuk, kaki lindung mendarat di alun-alun yang luas sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Klan Wei. Di sana, Weizen dan Chen Luo menyilangkan tangan di dada mereka, sambil menatapnya dengan agak meremehkan, seolah-olah mereka sedang melihat monyet yang terpojok yang dengan keras kepala menentang. "Kamu masih belum putus asa." Weizen menatap Lindong saat dia mengejek. Namun, Lindong tidak memperhatikan ejekan ini, sementara matanya yang tenang terus menatap. Tindakan-tindakan ini menyebabkan Weizen mengerutkan dahinya. Dia melanjutkan untuk melihat Wei Li, yang terakhir segera menembak ke depan dan mendarat di alun-alun. Aku tahu kamu tangguh, tidak perlu bertarung dalam pertandingan ini. Anggap itu kemenanganmu, kata Wei Li. Sambil tertawa aneh, dia segera memilih untuk mengakui. Karena dia sangat jelas bahwa jika Chen Luo menghabisi Guyan-Guyan, Wei Klan mereka akan dianggap sebagai pemenang. Saat dia mengucapkan kata-kata ini. Weili melanjutkan untuk berbalik dan pergi. Namun, saat dia melakukannya, suara tenang lindung perlahan terdengar, biarkan dua lainnya turun juga. Hah, langkah Weili terhenti, saat dia berbalik dan menatap lindung dengan kosong. Kebisingan di dalam seluruh gunung secara bertahap anehnya mereda pada saat ini. Selanjutnya, tatapan menyapu satu demi satu, sebelum akhirnya bertumpu pada sosok pemuda kurus. Senyum di wajah kedua lelaki yang tangannya disilangkan di depan dada mereka perlahan membeku Ketika kesuraman mulai memancar keluar dari mata mereka Apa yang kamu katakan? Tanya Wei Zhen dengan senyum dingin Aku bilang, aku ingin kalian berdua turun ke sini Lindong mengangkat kepalanya Dan menatap Wei Zhen Ketika tatapan tegas dan sengit melintas melewati wajahnya Suara mendesing, keributan muncul dalam gelombang Bisikan yang tak terhitung meletus saat ini. Metode Asura. Dia ingin menantang metode Asura. Petik 2. Raungan yang dipenuhi dengan kejutan tiba-tiba terdengar. Sebelum suara-suara yang seolah-olah menutupi langit tiba-tiba meningkat volumenya. Sosok-sosok yang memenuhi gunung dan menutupi dataran. Semuanya tiba-tiba berdiri. Sebelum melemparkan pandangan berapi-api mereka. Anak nakal yang baik. Kamu benar-benar punya nyali. Dia benar-benar berani menantang metode Asura. Haha, itu bisa menang atau mati. Selama ini, bukankah metode Asura hanya berhasil diselesaikan oleh sentu jue dari klan Sentu? Aku ingin tahu seberapa baik bocah ini akan adil. Petik dua, petik dua, mendengar keributan yang menutupi gunung-gunung dan memenuhi dataran. Mata Weizen dan Chen Luo menjadi semakin suram sebelum seringai menyeramkan mulai naik perlahan dari sudut mulut mereka. Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sosok mereka praktis melesat ke depan pada saat yang sama. Seperti dua malaikat maut. Mereka membawa aura pembunuh yang merasuki seluruh tubuh mereka. Dan mendarat dengan keras di alun-alun. Pada saat ini, suasana langsung meledak. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share